Halo Bunda ya yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di dalam tutorial video kali ini saya akan menjawab dan menjelaskan ya karena ada beberapa yang DM ke saya uh, yang bertanya dan ada juga yang uh, langsung <tuk> WhatsApp ke saya dan bah, ada juga usah komen di bawah kolom komen dan di video kali ini saya mau menjelaskan <tuk> atau menjawab uh, beberapa pertanyaan dari uh, Bunda yang ada di luar sana ya dan uh, kemarin pertanyaannya itu cukup simple sih jadi mencara cutting spray yang ukuran 180 x 200 tingginya 30 kenapa mas katanya kalau misalnya bahannya yang bermotif harus disambung dan kalau misalnya bahannya yang polos ataupun misalnya bahannya yang motifnya tabur gak usah disambung itu nggak masalah dan di sini saya menjawab contohnya yang seperti ini ya dan yang kotak motifnya yang seperti ini yang saya pegang ini ini kan bisa dikatakan, ini bahannya bebas ya, kotak-kotak ini. Jadi mau kita putar kemanapun dari jadi masalah. Nah, kalau misalnya nah yang seperti ban ini, yang salur ini, kalau misalnya kita uh, ukuran 180 kali 200 tidak disambung, nanti hasilnya si garisnya ini ke samping ya, Sem nih, seperti ini nih. Jadi hasilnya ke sini sementara. Kalau misalnya disambung harusnya kan malang ke atas seperti ini. Kalau misalnya kita diputar jadi motifnya ke samping. Nah, itu hmm, penjelasannya ya. Dan show langsung saja ke tutorialnya. Contohnya kalau misalnya kayak yang motif otak ini. Jadi ini kita motongnya hmm, langsung 2,6 dan pemakaiannya pemakaian bahan ini untuk 180 kali 200 tinggi 30, pemakaian bahannya 4,1 ya. 2 bantal, 2 guling yang bantal standar hotel atau kami bilang bantalis ya oke okay, so langsung saja ke tutorialnya dan e, cara cuttingnya seperti apa dan apa perbedaan antara e, motif yang bebas yang seperti ini yang kotak-kotak ataupun yang e, motifnya tabur dan perbedaan antara e, bahan yang yang bermotif karakter misalnya ataupun misalnya bunganya yang emang harus ke atas enggak tabur ya dan perbedaannya itu e, kita akan jelaskan cara cuttingnya ya Oke Bunda langsung saja kita meterin dulu ya bahannya, kita cek dulu ada berapa meter satu, dua, tiga, empat, nah harusnya 4,1 udah cukup ya, tapi ini bahannya lebih, ini ada 4,5 bahannya, sementara sebenarnya 4,1 itu udah cukup ya kalau bantalis dan... Cara cuttingnya itu sebenarnya mudah sekali Misalnya Nah ini Misalnya nih Kalau misalnya ukuran 180 kali 200 tinggi 30 Motongnya itu harus 1 2 2,4 ya 2,4 Nah Untuk sambungannya 20 cm Jadi 2,6 untuk sambungannya 20 cm. Jadi 2,6 itu untuk yang bermotif. Tapi kalau misalnya yang motif kotak seperti ini, kita motongnya bukan 2,4 tapi langsung 2,6 ya. Oke, saya ulangi lagi. Kalau misalnya yang bermotif, kita motongnya 1 meter, 2 meter, 40 cm ya. Dan sambungannya, 20 cm itu untuk... Uh, ukuran 80 kali 200 tinggi 30 dengan bahan yang bermotif, tapi kalau misalnya bahan yang kotak bebas seperti ini, kita motongnya bukan 2,4 tapi langsung 2,6 ya, 1 2 2,6 langsung motongnya di angka 2,6 kita lebihin aja 2 cm, nah seperti ini kita lebihin 2 cm di 2 meter 62 cm nah kita pegang seperti ini sudah dipegang penting Oke Bunda ini bahannya sudah saya cutting dan kalau misalnya eh, yang bahannya bermotif jadi yang 20 cm-nya itu untuk disambung di pinggirannya ini ya Nah di pinggirannya ini karena ini lebar bahannya kan 2,4 biar jadi 2,6 jadi eh, pinggirannya ini harus disambung kalau bahan yang bermotif tapi karena ini Bahannya tidak bermotif ataupun bebas Seperti motif patah kayak gini Jadi 2,6 nya itu langsung Nah jadi kita akan puter Nah biasanya kan Untuk, untuk atas bawahnya kan yang pinggiran Mungkin kalau yang uh, Bunda di rumah yang pernah cutting spray Mungkin tahu kalau pinggiran ini untuk atas bawahnya Tapi sekarang kita akan puter Si pinggirannya ini akan kita puter menjadi di samping Nah seperti ini Oke nih pinggirannya Nah, pinggirannya seperti ini. Ini kayak seperti biasa, satu lembar, dua, tiga, empat, empat lembar disatukan di pinggiran ini. Disatukan ya pinggirannya di empat sudut itu. Lalu, eh, ininya pinggirannya menjadi di pinggir sebelah tangan kanan saya ya. Harusnya diadanya di sebelah saya, tapi ini karena diputar menjadi di sebelah tangan saya. Nah, dipegang seperti ini. Diratakan dulu. Nah, diratakan seperti ini. Kalau misalnya sudah rata, taruh di bawah. Nah, seperti ini. Ini yang pinggiran ya, yang ada pinggiran si kainnya, diingat. Dan dari tangan kiri saya langsung diangkat ke atas seperti ini. Nah, ke atas seperti ini. Nah, kita samakan dulu. Oke bunda, nih sudah saya taruh meterannya di atas seperti biasa untuk lembaran yang paling bawah di angka 200 dan untuk lembaran yang paling atas yang ini di angka 90 ya di angka 9 dan biasanya kalau pinggiran ini kan adanya di sebelah bawah di sebelah kaki tapi karena kita puter untuk 180 x 200 tanpa sambungan jadi kita putar jadi pinggirannya itu ada di samping ada di bagian yang kali 200-nya kalau biasanya yang pinggiran ini adanya di 80-nya atau di angka 9-nya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Dan eh, kita akan tekuk nanti di sini ya. Di sini nih titik 0 ini kita akan tekuk biar tingginya 30 ke sini ya digunting. Dan ini pinggirannya eh, kita akan buang karena ini lebih sedikit. Dan di sini kalau misalnya ada yang cara cutting tanpa di cutting ada juga nih seperti di sini nih. Cukup di garis aja, bisa juga kayak misalnya spray pabrikan. Misalnya nih, di sudutannya ini mereka enggak digunting, ada juga cuman di garis pakai kapur gitu untuk tingginya, bisa juga. Tapi eh, kalau saya biasanya buat spray ini, si sudutannya ini digunting karena memudahkan untuk menjahitnya. Nah, seperti ini ya, mudah-mudahan paham apa yang saya maksud. Oke bunda, dan sekarang kita tinggal tepuk aja ke depan Seperti biasa, taruh yang di atas Taruh nya di atas, nah seperti ini Dan dari titik ini ke atas ini Ini ke lembaran paling bawah, ini di angka 200 Dan lembaran yang atas ini di angka 9 Itu artinya kalau yang bawah yang ada pinggirannya ini uh, Ukuran apa kali 200-nya dan yang lembaran atas ini kali 180-nya dan biasanya saya jelaskan lagi kalau pinggiran ini biasanya untuk di kali 180 nya karena ini e, diputer jadi si yang pinggiran bahan ini adanya di e, kali 200 nya itulah e, penjelasannya ya dan langsung saja sekarang kita tinggal cutting di Oke kita cek nih dari sini ke sini di angka 30 ya itu artinya 30 cm dan ini sisanya yang pinggiran ini kita tinggal gunting aja. Ini karena lebih pinggirannya ya. Bunda, kita akan sambung pinggirannya dan e, cara menyambungnya itu di pinggiran ininya ya. Jadi di pinggiran ininya kita akan sambung seperti ini ya, yang ada bulu-bulunya. Karena ini lebar bannya 2,5, jadi sambungannya 15 cm sudah cukup. Dan itulah bedanya e, motif yang bebas, yang kayak tadi ya, yang kotak-kotak sama yang salur seperti ini. Jadi e, orangnya ini request salurnya mau ke atas. Jadi kalau misalnya salurnya harus merintang ini berarti ini harus disambung. Kalau misalnya salurnya ke samping seperti ini, ini nggak perlu disambung ya. Jadi cara motongnya 2,6 kayak tadi langsung kita pojokin Tapi ini harus disambung ya jadi 2,6. Jadi kita harus disambung di pinggiran ininya. So langsung saja kita sekarang disambung pakai mesin obras Oke okay, selesai sudah disambung di sebelah atasnya seperti ini sambungannya dan seperti ini disambung menggunakan mesin obras. Oke okay, dan kita pegang yang disambung tadi ya yang sebelah atas ini pegang atasan ini. Nah kita satukan yang disambung sama yang disambung sini. Lalu. Uh, yang sudutan ini kita satukan juga Dan yang empat sudut ini langsung disatukan Seperti ini Dan kalau sekiranya sudah pas Sudut yang empat ini Kita tinggal taruh di bawah Oke okay, bunda selesai ya ini cara cuttingnya dan saya sudah menjelaskan apa perbedaan motif sama motif bebas ya uh, Kenapa misalnya yang bermotif harus disambung dan kenapa motif yang bebas enggak disambung untuk 180x200 tinggi 30 Dan seperti ini penjelasannya semoga bermanfaat jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share Jika ada pertanyaan silahkan follow instagram saya dan, dan jangan lupa juga untuk follow aja Anda di situ saya selalu update motif-motif uh, terbaru dari berbagai merek spray ada Canton CPC, Canton Jepang, uh, Kiwa Sutra dan lain-lain. next video